mulai motor dulu dipegang pak tangkainya tangkainya dari atas balik balik balik ya, ya. Balik, ya. Dari ya depan Dari depan ya nampilnya. ya, ya. Nah. Eh. satu dua tiga empat siap ja. ja. ja. Ya, dirapatkan kaki yang belakang bahwa ada yang mengatakan kiri berarti nah, yang itu balik kiri kaki yang ke belakang ada yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan balik ada tiga empat lurus ke depan mengatakan kiri ada empat 5, tangkisan kiri, tangan kiri di atas 5 5 5 ya 5 tujuh tujuh tujuh delapan ya kaki kanan Kita ayo, ayo. Ayo ayo ayo 9 di kipernya. 9 9. 9. 9. 10 di 10, 10. 10. 10. 11 kemaluan belakang kaki kanan makan. 11. 11. lagi 12 kaki 12. 12. 13 ke depan. 13. 13. Kaki kanan 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, pukul leher, dari kanan. 16, 17, 17, dari kiri, langkah 17, langkah, kiri 18, 18, 18, 18, 18, 18, angkat 19 19 kaki kiri 19 20 20 20 21 kiri kakinya 21 22 22 22 23 23, 23, 23, 23 Oke, mata ke bawah. arah kanan. 24. 24. <gifat> ke bawah. Kembali lagi ke posisi semula <tuk> ya. Kembali ke sikap siap. <tuk> <tuk> <tuk> Oke, dulu. <tuk>